Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para peserta webinar pasca sarjana Universitas 11 di Surakarta Saya pada hari ini akan memperkenalkan keuntungan-keuntungan bagi Mereka yang akan mengambil program doktor di kajian budaya UNS Sudah barang tentu Keuntungan-keuntungan ini didapatkan karena Anda semuanya akan memperoleh kemudahan-kemudahan ya, Baik dalam bidang uh, pendidikannya maupun di dalam Anda menyelesaikan uh, program disertasi Perlu Anda ketahui bahwa kajian budaya di Universitas 11 Maret ini merupakan kajian yang sangat terbuka ya terbuka bagi para peneliti dan para pejuang akademik yang bertugas untuk mengkritisi atau ya menganalisis atau meneliti hasil karya cipta manusia sebagai bagian dari proses peradaban dalam hal ini budaya bukan saja dalam perspektif kesenian atau seni pertunjukan, tetapi budaya adalah aktivitas manusia keseluruhan ya, dalam membangun kehidupan rukun dan damai. Nah, kalau demikian, maka kajian budaya ini meliputi cakupan yang sangat luas, dan program studi ini menampung seluruh bidang ilmu, baik hukum, komunikasi, ilmu politik, seni, antropologi, sosiologi, sastra, filsafat, pendidikan, kedokteran, ya bahkan pertanian matematika. It's no problem. Semua dapat masuk di uh, program studi kajian budaya Universitas 11 Martini ini, karena memang... Uh, pada prinsipnya kajian budaya merupakan kajian aktivitas manusia lalu apa saja yang dipelajari di dalam program studi kajian budaya ini tadi sudah kami tekankan bahwa kajian budaya mempelajari aktivitas manusia dalam kaitannya dengan kekuasaan jadi yang dimaksud kekuasaan itu bukan hanya kekuasaan kenegaraan atau pemerintahan tetapi juga kekuasaan sosial kekuasaan ekonomi kekuasaan ya simbolik ya. kekuasaan politik juga termasuk kekuasaan globalisasi juga kekuasaan budaya ya. baik teknologi informasi antara rezim pemerintah dengan rakyat kalau anda studi tentang kajian budaya di dalam negeri karena kajian budaya merupakan seluruh aktivitas manusia jadi hubungan antara rezim pemerintah dan rakyat antara rezim globalisasi atau rezim global dengan warga dunia atau juga penguasa informasi dengan warga net atau netizen nah karena problematika kekuasaan ini tidak hanya uh, dalam perspektif uh, politis ideologis ya, tetapi juga penguasaan-penguasaan uh, lain yang berkaitan dengan misalnya lingkungan, kesehatan, hukum juga Termasuk produk-produk lain yang dihasilkan bagi masyarakat ini kajian budaya menyoroti atau konsen terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam proses peradaban sekarang ini. Lalu kalau demikian bagaimana ya cara mempelajarinya? Kita harus kembali kepada karakter atau paradigma atau juga pendekatan apa yang digunakan di dalam S3 kajian budaya ini yakni paradigma kritis artinya bahwa paradigma kritis itu selalu seperti tolak dari cara pandang terhadap aktivitas manusia itu dilihat secara uh, kritis kritis itu ya mencari meneliti menelaah menganalisis segala hal yang dilakukan oleh uh, manusia ataupun kelompok manusia ataupun institusi dan komunitas-komunitas yang lainnya yang disoroti adalah apabila mereka mempunyai motif yang negatif atau ya mempunyai tujuan yang kurang baik bagi kehidupan dan cara-cara yang juga di luar batas kemanusiaan misalnya atau menggunakan cara-cara uh, yang selunak mungkin juga ya, yang membuat orang kemudian uh, terseret ke dalam perangkap uh, mereka Oleh karena itu aktivitas manusia yang disoroti ini adalah segala aktivitas yang dapat merugikan ya atau menjatuhkan harkat manusia hidup itu menuju zaman kegelapan ya, yang dikenal dengan posthumanity kajian budaya juga menyoroti mengenai perilaku manusia yang serakah yang memeras dan menindas Baik dilakukan secara terus terang maupun juga secara halus, atau secara simbolik yang dikenal dengan hegemoni. Jadi, prinsip itulah yang merupakan fokus kajian budaya, di mana mahasiswa di program studi kajian budaya itu adalah ilmuwan yang berjuang demi. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga berjuang bagi keadilan sosial dan keadilan politik bagi seluruh umat manusia di dunia. Nah, kalau kita sudah punya visi semacam ini, maka mahasiswa kajian budaya harus berangkat atau berpikir bahwa karya disertasinya itu merupakan sumbangan terbesar bagi kemanusiaan yang tidak dapat dengan serta-merta hanya sebuah tulisan cerita kancil yang dibaca anak-anak, bukan tetapi disertasi merupakan sebuah hasil karya yang dapat mengkontribusi, yang dapat menginspirasi dan juga memberikan kejelasan terhadap persoalan-persoalan yang gelap atau juga memberi kepastian terhadap asumsi-asumsi atau wacana-wacana negatif yang berkembang seperti persoalan-persoalan ketidakberdayaan persoalan-persoalan keterasingan ketermarginalisasian dan juga persoalan-persoalan yang uh, menyangkut tentang Keterasingan manusia Di antara manusia yang lain auto nah, itu Di kajian budaya Kami Berikan beberapa tahapan penulisan Yang saya kira ini akan Luar biasa Kalau diikuti Bisa ditempuh dalam waktu Ya 3 tahun lah Tapi juga Tergantung pada kemampuan Anda Terserah bagaimana Anda membagi waktunya. Tetapi apabila Anda betul-betul dapat mengikuti program yang kami sajikan ini, ya enam, tujuh semester itu sudah sesuatu yang sangat ideal untuk menyelesaikan program si Doktor. Meskipun faktanya juga. Ada yang tiga setengah tahun, ada yang enam tahun, ada yang lima setengah tahun, ada yang empat tahun, ya tergantung pada kemampuan masing-masing pihak. Hal itu adalah uh, tergantung pada kondisi dari mahasiswa sendiri untuk dapat menyelesaikan persoalan itu. Tetapi yang jelas bahwa Anda harus selalu kembali kepada apa yang saya katakan di depan bahwa program studi kajian budaya itu menulis tentang uh, solution problem solving sesuatu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjelaskan masalah-masalah yang ada di masyarakat yang sulit ditemukan orang lain jadi prinsipnya adalah bahwa sebagai pejuang kemanusiaan yang adil dan beradab dan memperjuangkan semangat berkeadilan bagi seluruh umat manusia ini merupakan visi dari kajian budaya Sekolah sarjana Universitas 11 Maret ini Agar mampu mengkontribusi Pemikiran-pemikiran Dan gagasan kita Dalam Merangkai keindonesiaan Yang lebih baik di masa depan Ya sekian terima kasih Atas perhatiannya dan apabila ada yang kurang berkenan silahkan anda menulis di bawah kami akan memberikan jawaban semaksimal mungkin. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.